Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu huda wa dinilhaq. Liudhirahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyudan la ilahe illallah wa hudahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhihaa. Wa anna muhammadan abdu wa rasuluh Arsalahu Allahumma ubaran wa nazira Wa wa munira Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilman Allahumma atinaufusana taqwaaha wa zakkihha anta takkaha wa maulaha amma ba'd smashar al ikhwa wal akhwa wal muslimin wa ummat wa sekalian warahimuta'ala jami'an Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada berbagai curahan nikmatnya dan berbagai curahan kasih sayang sehingga kembali pada malam hari ini kita diberikan nikmat keimanan keislaman kesempatan serta kesehatan dan diberikan taufik hidayah untuk kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penghambaan demi penghambaan di rumah Allah dari menegakkan salat secara berjamaah dan penghambaan yang lain ibadah bermajelis ilmu Sambil menunggu waktu sholat berikutnya, yang kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat, sebagaimana dalam hadith. Dan juga kita bisa meniatkan di saat ini, meniatkan beribadah i'tikaf, berdiam di dalam rumah Allah. Berdiam di dalam masjid, dengan niat beribadah. Dan itikaf itu tidak mesti harus di bulan Ramadan. Namun juga dibolehkan pada seluruh keadaan, seluruh waktu yang jelasnya dia berdiam di rumah Allah untuk beribadah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas tema faidah-faidah seputar bulan Sya'ban. Sengaja kita ambil tema ini, kerana, insyaAllah ta'ala, tak lama lagi, kita akan menjumpai bulan Sya'ban. Ya, kalau tidak salah, malam ini, kita berada di malam, 28 Rajab. Ya, berarti, hari, Selasa, tanggal 28 Rajab, hari Rabu, 9 Rajab, maka kemungkinan Syakban kapan? Kamis apabila 29 saja bulan Rajab, atau, bisa jadi Syakban hari Jumat apabila Rajabnya genap 30. 6. Maka kita perlu mengangkat tema ini. Mimbab saling ingatkan dalam perkara kebaikan, perkara keimanan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa dakir haid nadiqro tanfaul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sungguh peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudara, maka berikanlah manfaat. 6. Jadi kita di sini saling mengingatkan perkara ibadah yang terkait dengan bulan Syaban insyaallah. Pada pembahasan ini ada beberapa poin pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, <tuh> ibadah apa yang disyariatkan di bulan Sya'ban? Kemudian doa yang dibaca di awal bulan Poin kedua, doa yang dibaca ketika menjumpai awal bulan. Poin yang ketiga, hikmah dari ibadah di bulan Syakban. Hikmah dari ibadah di bulan Syakban. Poin yang keempat, praktek amalan salaf, amalan orang-orang soleh di zaman dahulu. Ketika menjumpai bulan syakban. Apa praktek amalan mereka? Dan poin kelima, hukum yang terkait dengan puasa di pertengahan syakban. Atau ketika telah memasuki pertengahan syakban. Dan poin keenam yang terakhir, bida'ah-bida'ah perkara-perkara yang tidak disyariatkan yang terjadi di bulan syakban. Sayyid, kita mulai poin pertama. Apa poin pertama tadi? Ibadah apa yang disyariatkan? Yang dilakukan? Dan telah datang keterangan tentunya dari dalil di bulan Syakban. Hadisnya disebutkan dalam ruwet Imam Nasai rahimahullahu ta'ala yang dihasankan oleh Syekh al-Bani rahimahullah dalam selesilah hadis sahih dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau bertanya kepada Nabi SAW Mali arakata tasumu fi syahri Syahban, Mala la tasumu fi ghayrihi min al-shuhur yani khala ramadan kata usamah bin zaid radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada rasulullah SAW, mengapa saya melihat engkau wahai nabi saya melihat engkau berpuasa di bulan sya'ban yang mana engkau tidak berpuasa di bulan selainnya Selain Ramadan. Iya. Jadi, yang terlihat oleh sahabat yang mulia ini, Usawa bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi terlihat apa? Berpuasa di bulan Syakban. Dan keterangan beliau berpuasa di bulan Sya'ban menunjukkan beliau kebanyakannya melakukan puasa atau keseluruhannya Berpuasa di bulan Syakban. Yang Nabi SAW tidak lakukan hal itu di bulan lain. Kecuali bulan Ramadan. Ya, tentu kalau Ramadan, ya, seluruhnya, tidak hanya Nabi, seluruh umat Islam berpuasa. Tapi Nabi khususkan lagi puasa yang lebih banyak boleh lakukan, itu di mana? Di bulan Syakban. Ya, ini ditanya oleh Osama bin Zaid. Radulahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW menjawab, Hada syahrun, ini adalah bulan. Ini Sya'ban adalah bulan. Ya gufulu anhu aksarun nas baina rajab wa ramadhan. Yang kebanyakan manusia itu lupa atau lalai akan keutamaannya yang fulu di sini bermakna lalai melalaikan keutamaan sya'ban yang mana bulan ini terletak antara bulan Rojab dan ramadan dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah salah seorang ulama salaf di negeri Mesir bahwasanya manusia lalai, ketika mereka mengetahui bulan rajab, itu bulan haram. Salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan dalam agama Islam. Bulan rajab. Sekarang kan bulan rajab. Bulan yang dihormati. Ada empat bulan. Yaitu, tiga berturut-turut, satu yang terpisah. Apa itu tiga berturut-turut? Dhul Qa'da, Dhul Muharram. Ini tiga bulan berturut-turut. Bulan yang diharamkan, dihormati. Kemudian yang keempat, yang terakhir bulan yang dihormati adalah bulan Rajab. Yang sekarang kita berada di dalamnya. Sudah di penghujung bulan. Ini orang-orang tahu. Tentang utama bulan Rajab. Kehormatannya. Dan bulan Ramadan... Juga orang tahu tentang kutaman bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa untuk menegakkan rukun Islam. Dan di dalamnya ada leletul Qadr di bulan Ramadan. Manusia tahu, umat Islam tahu. Nah, ketika manusia terbanyakannya tahu Rajab, kutamannya sebagai bulan dihormati Ramadan, diketahui kutamannya. Di tengah-tengahnya antara Rajab dan Ramadan ada bulan apa? Huh? Bulan apa? Syakban. Antara apa tadi? Rajab dan Ramadan. Ya Rajab dulu, baru Syakban, baru Ramadan. Nah, di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan ada bulan Syakban. Ini yang di tengah-tengah ini Nabi bilang, aksarun nas, banyak manusia itu yagful anhu mereka lalai. Lalai dari mengetahui keutamaannya. Ya. Nah, sekarang Nabi akan sebutkan apa keutamaannya. Yang banyak orang tidak tahu. Kata Nabi SAW, lanjutan hadisnya, Turfa'u fihi al-a'amalu ila Allah. Diangkat. Di bulan sya'ban itu, amalan-amalan kepada Allah SWT. Nabi yang bilang, Turfa'u fihi. Diangkat di bulan sya'ban. Apa yang diangkat? Al-akmal amalan-amalan catatan pahala-pahala amalan setiap hamba itu diangkat kepada Allah subhanahu wa taala di bulan Syakban. Ia jadi sini kita sudah tahu bahasanya dari kutaman yang nabi sebutkan tentang bulan Syakban adalah bulan di mana terjadi padanya pengangkatan apa? Amalan dinaikannya amalan menuju ke atas langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat turfa. Ilaihi diangkat dinaikkan kepada Allah. Berarti Allah di mana? Allah di mana? Hah? Nabi bilang di bulan Syakban amalan diangkat ke Allah kepada Allah. Berarti Allah di mana? Hah? Arsh. Arsh itu di mana? Di atas langit. paling tinggi. Berarti Allah bukan Allah bukan di mana-mana. Seandainya Allah di mana-mana maka tidak perlu Nabi bilang begini. Ya tak? Nah, ini menguatkan pendalilan dari seribu satu dalil yang sangat banyak. Allah itu tinggi di atas. Bukan di mana-mana. Kau uh, banyak sekali dalilnya, di antaranya ini, ya, ini di antara pendalilan bahwasanya Allah di atas yang sebahagian manusia masih ngeyel, tidak mau mengakui Allah di atas, ya Allah mustaan. <tuh> Jadi ini pendalilan yang sangat kuat tentang keutamaan bulan Sya'ban, diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, faana uhibu maka saya senang, saya suka ayur faal amali diangkat, dinaikkan amalanku fihi di bulan Syakban waana soim dan saya dalam keadaan soimun, saya dalam keadaan habis soim. Berpuasa. Nah, Nabi senang. Karena sudah diberitahu, tentunya pengkhabarannya dari wahyu, bahwasanya amalan diangkat ke atas langit, itu pengkhabaran wahyu. Tidak mungkin Nabi berucap dari diri sendiri. Allah menegaskan, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ Tidaklah Nabi berucap dari hawa nafsu. Tapi apa yang Nabi sampaikan dari ibadah, dari suatu hukum agama, itu pasti dari wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan. Termasuk tentang pengangkatan amalan di bulan Syakban. Maka Nabi senang. Bahwasannya amalan akan diangkat ke atas langit di bulan Syakban. Dan beliau senang dalam keadaan dirinya berpuasa. Ya. Maka beliau berpuasa di bulan Syakban. Nen. Ini hadis yang sahih. Sementara ini telah kita sebutkan, dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam silsilah hadis sahihah nomor 1898. Nah, kemudian dalam halus ini, faidah yang lain kita bisa petik. Bahwasannya pengangkatan amalan, dinaikannya catatan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Itu ada yang sifatnya tahunan. Dan ada yang sifatnya harian. Nah, yang sifatnya tahunan ini dia di bulan Syakban. Tiap tahun diangkat di bulan Syakban. Tiap tahun. Dan ada juga pengangkatan amalan, catatan amalan diangkat ke atas langit tiap hari. Sifatnya harian. Di mana? Ta'bentang. Peran di khutbah kan di khutbah Jumat oleh Ustaz Najib, hafizahullah. Ayah santri dulu, santri. eh ah, ah, Di mana? Buka puasa. Hah? Di waktu asar dan waktu subuh. Nah, waktu asar dan waktu subuh. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah Ru'ayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, yata'aqabu nafikum malaikatun bil-layl wa malaikatun bin nahar. Malaikat-malaikat silih berganti bersama kalian. Malaikat-malaikat di waktu siang, dan ada malaikat-malaikat di waktu malam. Mereka silih berganti, akan silih berganti. Sif-sifan istilahnya ya. Sif-sifan. Enam. Dan keduanya nanti bertemu, Kedua malaikat ini bertemu yang sif-sifan, bertemu di waktu, di waktu apa? Tadi, waktu fajar dan waktu asar. Di waktu fajar dan di waktu asar. Bagaimana keduanya bertepatan di waktu itu? Malaikat yang telah bersama hamba mencatat amalan mereka di waktu malam, akan naik mengangkat catatan amalan malam, siap naik di waktu subuh, akan naik. Dan malaikat yang sif kedua, malaikat siang turun di waktu subuh. Ia akan mencatat amalan siang. Ya, sudah paham? Di situ bertemunya. Terus nanti di waktu asar malaikat yang mencatat amalan-amalan siang akan naik. kapan? Di waktu asar dan malaikat yang akan mencatat amal-amalan malam akan turun di waktu Asar ada situ bertep, bertepatan bertemu lagi malaikat yang sif-sifan tadi ya ini saya istilahkan begitu semantu paham paham ya nah, itu harian terus terus terus menerus demikian makanya disebutkan dari bab-bab utama dua waktu solat solat subuh dan solat asar diantara yang menguatkan hal itu hadis tadi tentang malaikat-malaikat itu akan apa? Naik di waktu subuh dan naik di waktu asar Membawa catatan-catatan pahala Maka ketika Allah bertanya kepada seluruh malaikat Kepa taraktum ibadi Padahal Allah tahu keadaan hamba-hambanya Namun Allah bertanya kepada malaikat Ingin apa? Mengangkat Mengangkat perkara ini Diagungkan di hadapan malaikat Bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku tatkala kalian datang Dan tatkala kalian tinggalkan Kata malaikat yang sif-sifan kami meninggalkan hamba-hambamu dalam karena mereka sedang sholat. Dan kami mendatangi hamba-hambamu dalam karena mereka juga sedang sholat. Sholat subuh dan sholat asar. Ini kutamanya sholat subuh dan sholat asar. Yang dimana harian, amalan itu diangkat. Itu sifatnya harian. Nah ini sifatnya apa tadi yang syakban? Sifatnya tahu tahunan, tiap tahun. <tuh> Di bulan syakban diangkat amalan. Dan Nabi senang ketika diangkat catatan amalannya Beliau menyenangi dalam keadaan berpuasa Berarti ibadah apa yang disyaratkan di bulan Syakban? Kita sudah tahu, yaitu ibadah puasa Syakbanan Sekarang bagaimana kefiat amalan di bulan Syakban? Selain hadis Usama bin Zaid yang tadi telah kita dengarkan Radulahu Anhu, bahwasannya Nabi berpuasa di bulan Syakban Juga terdapat hadis dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Enam. Dan tentunya, seorang istri Nabi mengetahui bagaimana suluk-buluk ibadah suaminya. Rasulullah SAW. Dilihat bagaimana ibadahnya di rumah, di tengah keluarganya. Maka Ummu Salamah, Radulahu anha mengkhabarkan min Hadis riwayat dari yang dihasankan oleh para ulama, diantara yang menghasankannya Syekh Albani dan juga Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad al usaimi hafidzahullah. Yeah. Ya, kata beliau, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berpuasa. Tidakkah Nabi berpuasa dalam setahun? Di mana beliau berpuasa satu bulan sempurna? Satu bulan sempurna. Syahron taman. Syahron satu bulan taman sempurna. Yasiluhu siluhu biramabon. Yang Nabi menyambung puasa itu dengan Ramadan. Berarti puasa habis itu? Hah? Yang Nabi sambung puasa satu bulan disambung lagi dengan Ramadan. Berarti puasa sya'ban. 6. Ini kata Ummu Salama. lam yakun taman illa sya'ban bi Ramadan." Tidaklah Nabi SAW alaihi berpuasa dalam setahun puasa yang sempurna sebulan kecuali Bulan Syakban disambung dengan bulan Ramadan. Jadi, ini yang dilihat oleh Ummu Salamah, istri Nabi, menyambung puasa Syakban disambung puasa Ramadan. Para ulama memberikan beberapa penafsiran pendapat tentang makna hadis ini. Yang pertama, bahwasannya kebanyakan Nabi SAW itu berpuasa di bulan Syakban, Kebanyakannya. Tidak seluruhnya. Kemudian menyambung dengan bulan Ramadan. Dan orang Arab, dari bahasa mereka, ketika misalkan antara dua bulan yang berdekatan, bulan yang pertama dia puasa 20 hari. 20 hari. Lanjut bulan berikutnya. Anggaplah Ramadan, berarti dua 20 hari, kemudian Ramadan, disambung terus. Ini dianggap orang, oleh orang Arab, mereka mengatakan dia menyambung puasanya dua bulan. Walaupun bulan yang pertama syakban cuma 20 hari, tapi karena sudah dominan kebanyakannya dilakukan puasa, maka beliau atau orang Arab tetap mengatakan dengan ibarat, dia berpuasa dua bulan, menyambung puasanya dua bulan. Paham ini? Ini salah satu penafsiran pertama bahwasanya kebanyakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Syakban tidak seluruhnya. Kenapa ada penafsiran begini? Karena ada datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan illa qalila. Ada tambahan Illa kolila, kecuali sedikit yang Nabi tidak puasa artinya kebanyakannya puasa syakban kecuali sedikit Nabi tidak berpuasa hari-hari yang terhitung terhitung jari Nabi tidak puasa tapi kebanyakannya puasa di bulan syakban dipahami ini nah, ini penafsiran sebagian ulama, penafsiran yang lain Ya yang disebutkan Syekh Saleh Utsaimin hafizhahullah bahwasanya Nabi sallallahu memang terkadang beliau puasa penuh terkadang puasa penuh di bulan Syakban dan menyambung dengan bulan Ramadan penuh Syakbannya penuh kemudian Ramadan disambung dan ini yang lebih tepat ya kenapa mengamalkan sebahagian keadaan Nabi yang di suatu tahun di sya'ban bulan-bulan itu, di tahun itu, kebanyakan Nabi berpuasa tidak seluruhnya. Di tahun lain, Nabi kadang-kadang puasa sya'ban seluruhnya. Jadi digabung. Maka seorang Muslim tentunya yang lebih tepat mengamalkan yang mana? Hah? Menghidupkan seluruh apa yang datang dari sunnah Nabi. Terkadang... Di suatu tahun, Syakban tahun itu seluruhnya dia berpuasa. Terkadang di tahun lain, di Syakban itu kebanyakannya berpuasa. Gabungkan. Terkadang ini, terkadang itu. Ya, misalnya kita dulu-dulu, ya, tahun-tahun lalu, kebanyakan kita, ya, kebanyakan kita tidak puasa di bulan Syakban. Ya, sekarang nanti insya Allah ini puasa kebanyakannya. Ya, mulai bertahap ya, jangan langsung seluruhnya. Bertahap, kebanyakannya. Terus tahun depan, panjang umur insya Allah, ah, kita sudah siap. Punya ilmu sudah. Nah, kita niatkan untuk bisa puas syakban seluruhnya. Dan sambung dengan Ramadan. Ini semua warid datang dari sunnah Nabi 6 Dan telah kita sebutkan pertemuan tentang keutamaan penjagaan ilmu apa yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari perkara sunnah hendaklah kita amalkan walau marrotan, walaupun sekali seumur hidup ya sekali seumur hidup kita mungkin belum pernah puasa sya'ban seluruhnya nah maka mungkin kita katakan jangan-jangan tahun 1443 Hijriah ini tahun terakhir kehidupan saya saya mau amalkan sunnah puasa sya'ban seluruhnya dia ya, niatkan mungkin ini tahun terakhir kita di dunia ini, Wallahu'alam Nadal yang tahu kapan kematian Menjemputnya Taib. Jadi ini dari maksud Bagaimana apa Ibadah yang dilakukan di bulan Syakban Dan bagaimana keyfiatnya Kemudian Poin yang kedua Poin yang kedua apa? Doa Yang dibaca di awal bulan Doa yang dibaca Di awal bulan Ini seluruh bulan hijriah ya tidak hanya di bulan Ramadan dibaca. Kebanyakan hanya membaca di bulan Ramadan. Doa masuk bulan. Melihat hilal tanggal satu hijriyah. Itu salah. Ini harusnya diamalkan di seluruh bulan hijriyah di awal bulan. Hadisnya, hadis yang dia sahihkan oleh sejumlah ulama' di antaranya Ibn Attar rahimahullah ulama' yang meninggal di tahun 700-an dan juga dikuatkan oleh As-Syikh Saleh Husayni Hafidahullah Hadis dalam Riyad Imam Al-Bagawi Dalam Mu'jam al sahabah Dari sahabat Abdullah bin, ha Abdullah bin Hisham Radhaullahu Anhu Ya beliau mengatakan Karena ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat di masa Para sahabat Ya ta'allamun ad-du'a mereka ya ta'allamun mempelajari doa sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an apabila idza dakhala syahr apabila masuk suatu bulan itu bulan apa bulan hijriyah tentunya ini yang dibaca jadi para sahabat mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari apa? Al-Quran Artinya ini penting dipelajari Sebagaimana Al-Quran penting dipelajari Doa masuk awal bulan Hijriah Ini juga dipelajari para sahabat Apa doanya? Allahumma Adkhilhu alayna Bil amni wal iman Wassalamati wal islam Wajiwarim minasyaitan Wa ridwanin minarrahman Itu doanya Saya ulang Allahumma adkhilhu Ya Allah Masukkanlah kami di bulan ini Halayna kepada kami Menjumpai bulan tersebut Bil amni Dengan keamanan Wal iman Dengan keimanan Was salamati Dengan keselamatan wal islami dan di atas agama Islam Saya ulang ya Allahumma ikuti adkhilhu alayna bil amni wal iman wasalamati wal islam wajiwarin minasyaitan Ya Allah, masukkanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan dan keimanan dan keselamatan dan di atas Islam. Dan jiwari minah syaitan dan penjagaan dari godaan syaitan. Waridwanin ridwanin rahman dan keribaan dari Allah ar-Rahman. Ya ini doanya. Nah, semoga bisa diamalkan. Kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Hmm? Hikmah. Hikmah dari ibadah. Ibadah apa tadi yang disyaratkan? Puah, puasa. Kalau kita sebutkan. Satu hikmahnya sunnah Rasulullah Sallam, mengikuti sunnah Nabi Sallam. Kedua, kedua disenanginya puasa tatkala amalan diangkat di bulan Sya'ban. Ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Rahimahullah dalam kitab Lato'iful Ma'arif Kata beliau Anna siyami syawwal Wa sya'ban Kasalatis sunanirrawatib Qabla salatil mafrubah Wa ba'daha Kata Imam Ibn Rajab Rahimahullah dalam kitab Lato'iful Ma'arif Sesungguhnya ini hikmah yang ketiga Hikmah yang ketiga puasa, ibadah Di bulan sya'ban Hikmah ketiga, sesungguhnya puasa di bulan syawal dan puasa di bulan syakban. Puasa syawal, kita tahu ya. Apa itu puasa syawal? Puasa enam hari setelah Ramadan. Dan puasa syakban. Sebelum Ramadan, syakban. Itu, kata Imam Nurajat, itu seperti solat-solat sunnah rawatib. Seperti sholat sunnah rawatib, sebelum sholat fardu, dan setelah sholat fardu. Maksudnya, kedudukan puasa sunnah, dari puasa syakban dan puasa sunnah, dari puasa syawal, seperti kedudukan sholat sunnah, kobliah, dan sholat sunnah, ba'diyah di antara sholat wa wajib. Karena saya mau tanya. Apa kegunaan Salat sunnah rawatib Qobli atau dia? Sebelum salat fardhu Ada salat sunnah rawatib Setelah salat fardhu Ada salat sunnah rawatib Yang Nabi sebutkan Sehari semalam ada 12 serakaat Rawatib Apa keutamaan Dari rawatib itu Apa hikmahnya Kayak santri jawab ayah santri Santri dulu, sebelum bapak-bapak santri. tanjaya Sanjaya, Ayo Sanjaya, iya? Yeah. Dibangunkan baginya rumah, yang terkait dengan sholat fardhu. Apa hikmah sholat sunnah yang terkait dengan sholat fardhu? Itu hikmah benar, itu pahala. Dibangunkan rumah di surga bagi yang menjaga. 12 serawatib, sehari semalam tapi apa hikmah yang terkait dengan sholat fardu dari sholat sunnah-sunnah tadi ayah santri ah. apa? yang yang kurang nah. Taip, penyempurna terhadap sholat solat wajib yang kurang apakah kurang khusyuknya atau kurang pahalanya atau mungkin ada pernah bolong-bolongnya ya maka diganti dengan salah sunnah rawatib ada sahabat yang berlalu baru saya dapatkan Ibnu Umar radallahu anhu suatu ketika beliau luput salat berjamaah Ibnu Umar sahabat anaknya sahabat radallahu anhuma suatu ketika beliau luput salat berjamaah tertinggal apa yang melakukan beliau tinggal di masjid memperbanyak salat sunnah menunggu salat fardu berikutnya. Karena apa? Merasa tertinggal, merasa kurang dari penegakan salatnya. Ya, sehingga beliau tinggal di masjid beribadah hingga datang waktu salat berikutnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat-salat sunnah itu menyempurnakan salat fardhu. Dan ini datang dalam hadis yang sahih ya. Ketika Allah berfirman tentang salat fardu, tentang salat fardu yang pertama kali hisab pada hari kiamat Inna awalum, Inna ma abdu yawm yang pertama kali dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah solatnya jika solat fardunya sempurna, alhamdulillah maka baik, afalaha wanaja dia beruntung dan selamat pada hari kiamat jika solat fardunya sempurna dan jika kurang maka Allah bertanya kepada para malaikat, ambiru minta lihatlah Apakah hamba ini punya salat tatawul, punya salat apa? Sunnah. Dilihat mana solat-solat sunnahnya. Untuk menyempurnakan kekurangan salat wajib. Begitu pula di sini. Puasa apa tadi? Syakban dan puasa Syawal. Ada yang sebelum puasa wajib, ada yang setelah puasa wajib. Jadi selingi sebelum puasa wajib apa itu? Yang mana puasa wajib? Ramadan kan? sebelum puasa Ramadan yang wajib, diselingi puasa sunnah. Apa itu? Syakban. Setelah puasa wajib, ada lagi puasa sunnah. Enam hari syawal. Maka itulah kedudukannya seperti salat sunnah rawatib. Menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa wajib. Kalau ada kekurangan puasa wajib, disempurnakan adanya puasa syakban kita, disempurnakan dengan puasa syawalnya kita. Itu kedudukan menurut ulama 6. Jelas? Itu hikmah. Selesai. Poin berikutnya apa? Ayat diingatkan. Hah? Amalan salaf. Ketika di bulan sya'ban. Sayyid. Dari Salama bin Kuhail. Disebutkan dari Salama bin Kuhail. Semangat disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Rahimahullah dalam kitab Al-Taw'iful Ma'arif. Menunggil perkataan Salama bin Kuhail. Rahimahullah kan diqal syahr syaban syahrul qurra dahulu dikatakan bulan sya'ban itu bulannya para pembaca-pembaca Al-Qur'an nah ini amalan salaf mereka mengkhususkan bulan sya'ban itu bulan membaca Al-Qur'an fokus untuk persiapan menjumpai Ramadan kemudian nukilan yang kedua wa kana habib bin abi dan adalah habib bin abi sabit rahimahullah ida dakhala sya'ban fa'al ababila menjumpai menjumpai bulan sya'ban telah memasuki bulan sya'ban boleh berkata هذا شهر qurra inilah bulannya para pembaca penghafal quran bulan sya'ban nukilan ketiga wa kana amr bin qais al mulai Idza dakhal sya'ban aglaqa hanutahu wa tafarrada liqira'ati adalah amar bin qais al-mulaa salah seorang ulama salaf ababila belum memasuki bulan sya'ban beliau aglaqa menutup hanutah rukunnya tokonya dia tutup wa tafarrada Quran dan fokus beribadah membaca alquran itu siapa Amar bin Qais artinya dia punya dia punya pekerjaan tapi di bulan Syaban dia fokus untuk mempersiapkan hafalan-hafalannya -hafalan bacaan Qur'annya menjumpai bulan Ramadhan. Itu ulama Nam rahimahullahu taala jami'an. Alhamdulillah telah masuk waktu Isya namun tersisa beberapa poin lagi kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya wallahu taala alam ila hulana subhanaka alhamdulillahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh